Assalamualaikum teman-teman kembali lagi ke channel aku Elin Herlina apa kabarnya nih teman-teman semua semoga sehat selalu ya amin ya robbal alamin di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih nanti aku mau ke pasar limbangan lagi ya Belanja mingguan lagi Tapi sekalian belanja Punya emak juga ya Emak mertuaku Karena dia udah sepuh gitu Jadi Yang belanja tuh Suka anak-anaknya gitu Buat di warung gitu Sebelum berangkat Aku tadi cu Jemur dulu pakaian ya Karena cuacanya mendung Supaya cepat kering gitu Nah ini aku lagi di perjalanan nih Dari rumah sampai ke pasar itu Kira-kira 20 menitan gitu Dan aku naik angkot ya teman-teman Dari rumah sampai ke pasar tuh Sekitar 20 menitan gitu ya Nah tadi ada eh, ong, tarif ongkos terbarunya ya dari rumah sampai ke pasar, tuh aku bayar ribu gitu. Kalau dulu Rp3.000 karena BBM sekarang udah naik ya, jadi naik juga ongkos angkotnya. Nah, lanjut tadi aku beli sendal gitu ya buat anakku karena lucu-lucu gitu, dan harganya cuma... 2 Nah, aku juga ada beres nih belanjanya. Tadi belanja sosis eh nugget juga untuk anakku, dan mampir ke toko jajanan gitu ya untuk warung emas. Ini aku la lagi ngetem di depan pasar gitu ya, di angkot. Nah, ini minggu kemarin masih ada yang jualan di depan gitu ya. Sekarang udah dibongkar-bongkar gitu, jadi parkirannya lega gitu. Pasar Limbangan tuh sering banget ya bermasalah semenjak dibangun yang baru gitu Dan di Limbangan itu lengkap ya Tadi di depan pasar tuh ada klinik-klinik Ada Bank BRI Dan di sini tuh ini mah dekat alun-alunnya ya Ada Bank BJB, si Bank Sinarmas dan ada klinik apa ya yang terkenal? Itulah di Bandung dan di Cabang. Disini, oh ya, ayam itu klinik Al Yamin dan aku diajak dulu nih ke Perum ngantar ibu ibu yang bawa belanjaan banyak gitu ya. Kalau di depan gang ke rumahnya jauh ya, kasihan banget. Dan ini menuju pulang lagi ya. Di kampung aku juga ada perum ya Dan banyak kesempatan di rumah di perum Nah ini aku udah pulang ya Tadi warung emakku ya Dan aku dan anakku tadi masih tidur ya Aku pulang jam setengah 10 gitu Dan aku mau bongkar belanjaan aku nih Oh iya aku jarang banget ya belanja sayuran Karena nanti juga di depan rumah suka ada mang sayur Nanti di akhir video ya ada mang sayur Lanjut aku bongkar-bongkar nih Aku beli susu, beli sendal, beli kopi Beli pencuci, sabun pencuci piring Dan ini ada makanan ya cemilan untuk aku Sirpa namanya ada sampo naga dan sabun anakku dan ini minyak kemarin aku beli itu udah habis ya benar aja 2 liter itu habis satu minggu dan sekarang aku beli satu liter aja dulu karena nanti juga ke pasar lagi dan ini aku beli sabun cuci gitu daya ya jadi ya. ada odol anakku nah segini aja ya belanjaannya nggak banyak banyak. Alhamdulillah Oh ya yeah. terima kasih ya teman-teman yang telah menonton jangan lupa tolong bantu channel aku ya agar berkembang gitu dengan cara like comment and subscribe ya terima kasih Tuhan assalamualaikum